Assalamualaikum sobat health, this is one minute, di kali ini video berikutnya akan membahas mengenai tujuh fungsi dari vitamin B kompleks Definisi vitamin B kompleks Vitamin B kompleks merupakan salah satu kelompok vitamin B yang berperan penting dalam memperbaiki stamina tubuh dan juga hasilkan energi di dalam tubuh manusia vitamin B kompleks sendiri terdiri dari vitamin B1 B2, B3, B5, B6 B7, B9, dan B12 7 fungsi vitamin B kompleks fungsi vitamin B kompleks yang pertama adalah vitamin B1 atau biasa dikenal dengan piamin, vitamin B1 ini biasa ditemui pada gandum ragi, kacang-kacangan, dan daging yang kedua, vitamin B2 atau riboflavin, vitamin B2 memiliki fungsi untuk meningkatkan nyeri otot dan sindrom terowongan karpal yang ketiga vitamin B3 atau niacin berfungsi untuk memecah makanan yang dikonsumsi menjadi energi yang keempat vitamin B5 atau yang biasa disebut dengan asam pantotenat. vitamin ini dibutuhkan tubuh untuk memecahkan karbohidrat dan lemak menjadi energi selain itu vitamin B5 berperan penting dalam pembentukan hormon pertumbuhan yang kelima, vitamin B6 atau biasa disebut dengan piridoksin, memiliki fungsi untuk metabolisme asam amino dan pembentukan sel darah merah. Yang keenam, fungsi vitamin B9 atau asam folat sangat vital untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang terakhir, vitamin B12 merupakan salah satu fungsi vitamin kompleks yang berperan untuk menjaga kesehatan sel saraf dan pembentukan sel darah. Sekian dari video pembahasan tentang fungsi dari vitamin B kompleks. Apabila ada saran, pendapat, dan pertanyaan, bisa komen. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini. Terima kasih.